di sini, suasananya meriah juga full penonton. Cewek-cewek, cowok-cowok, semuanya pada joget DJ Habib Lur. Di sini, para penontonnya, pada gila joget DJ Lur, pokoknya acaranya seru banget. Lur, jangan lupa dompet HP uang kontak kendaraan, sering dicek. Lur, biar tidak hilang, mudah-mudahan dulur-dulur semuanya yang pada nonton acara ini dikasih keselamatan.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 I'm good I okay. love okay. okay. okay. Aku Let's go. Yeah. bikane hale